25, 25, I, ini dua lima, dua lima ni Eh, ada ada sini yang taruh aja doang. delapan satu kita nyari 92 dua sembilan tiga sembilan puluh sembilan dua. udah nemu? udah ketemu belum? sembilan dua Ya, sekarang kita sudah di kereta cepat Madinah menuju Mekah. Nah, ini kita uh, tiket bisnis itu dipesan dari Jakarta, itu sekitar uh, 200 dolar, sekitar 3 juta per orang, sehingga... Dan kita dapat tadi nomor kursinya sebetulnya beda-beda, jadi uh, bunda, Queen, sama Baron di sini. Sementara saya dapatnya di gerbong sebelah, tapi karena ini kosong, nah kita ngumpul di sini jadi ini kita satu, satu ruangan nih hanya kita berempat nih hmm. ya nanti kalau ada orang ya kita pindah orang masih banyak yang kosong begini ya nah ini diperkirakan waktu tempuhnya e, 2,5 jam sementara kalau naik bis itu sekitar 5 jam jadi kita semua sudah pakai pakaian ihram nanti sampai di Mekah kita akan ke hotel dulu kemudian makan makan malam baru kemudian langsung uh, umroh ya dan ini kecepatan kereta cepat ini eh uh, 300 km/jam dan nanti akan melewati daerah-daerah barang -daerah pasir nanti Baron hmm. Bagaimana persiapan umrohnya? udah oke okay, semua? Udah? Ada oke. Okay. Ini guna sama, sama Queen gimana? Oke. Oke, Queen. Ternyata di situ ada ada kantin. Iya. Apa yang, yang di kereta api? Ada jualan jualan minum dan itu. Apa? Dapat kayaknya ini. Ini dia ya. Ini juga di Apa sebelah nih Nah ini dia nih Benar-benar gerbong Satu keluarga Isinya cuman Kita berempat di sini. Ini. ini yang ekonomi nih. Sementara ini yang kelas bisnis. Jadi kalau di sana kursinya 4 E22. Eh, kalau di sini kursinya 21 ternyata saat eh, yang di kelas pc dapat dapat makanan kotak tuh dibawa dibagikan nah, ini kita udah dapat nih dia coba dibuka dek apa isinya dek apa isinya oh isinya ada ada roti ada coklat terus ini ada apa nih yogurt ya sama air put air mineral masing-masing dapat satu. ini kereta apinya sudah mau berangkat. kita, nah itu rutenya yang nanti akan kita lewati Mekah, kemudian Medina, Jeddah dan Mekah, ya itu rutenya jadi kita melewati jedah baru kemudian berkah. ini kecepatan kereta cepat ini 300 km per jam ya keretanya sudah mulai jalan nih ya di Indonesia harus ada di kereta api yang kayak gini nih yang pakai kaca samping ini Jadi benar-benar cuma kita Sekeluarga yang ada di gerbong ini Satu gerbong ini Memang cuma benar kita yang isi Ada dua kali Sekali di Di sentralnya Di KAEC kemudian di Jeddah Mampir di Jeddah Nanti itu KHC semua jeda tu, semua jeda KHC jeda Makkah. ni dah tiga puluh tiga kilometer punya. Ah, ni sudah. apa hmm, <laughs> <Tengar> ni tu? Suara tadi. Hmm Selamat datang. Tentang mereka. Mereka. Ai dah ana tasfir. Ah, apa tu? datang api haramain. إلى محطة مكة مكرمة علما أنه سيتم التوقف في محطة مدينة الملك عبد الله اقتصادية ومحطة الجدة لدفاعك معدودة كما نود إعلامكم أنه سيتم المرور عبر الله الله وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كل إنا لمُنقليون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم أوي علينا سفرنا هذا عنا بعده اللهم أنت الصاحب السفر والخليفة في أهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر wasulimun wal wa raja'a min qala wa ghafara wa sahbihi wa sallama ternyata setelah tadi roti, ini ada lagi dia ngasih minuman lagi jadi pilihannya dia apa? ada jus siapa? Jus, jus apel ya? ada jus apel sama kopi Arab Jalan jalan ya. ya. Kayak air jah, ya. ini pemandangan antara Madinah. Eh, iya, itu jalan. Itu jalan tol. Loh. Itu jalan tol. Kalau kita naik bus, nah ini malam pasirnya sore hari. Sekarang pukul 16.30 ya tiga nah, ya. Diperkirakan nanti jam delapan belas. Kita sudah sampai di Mekkah setelah maghrib ini depanangan sepanjang jalan Jadi sekarang kecepatan kereta api ini kereta cepat ini sekarang 300 km per jam Nanti Kita lihat di sini bisa kelihatan bisa terlihat di sini 299 300 meter per jam Ini Kecepatannya 300 meter per jam ya Akhirnya kita sampai ke Kota Megah Itu sama-sama tournya kelihatan